dan berjumpa lagi di channel saya follow Tampu Bologna teman-teman jangan lupa support terus channel saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share teman-teman ya, supaya channel saya dapat berkembang dengan baik di video kali ini yang teman saya akan beri dulu barang saya sudah ready ada ada tisok-tisok kalau lo aja kita terus terjadahi tawaran yang menemparang-menuas ya teman-teman ya nggak lihat apa sih kelebihan dan domberannya dan apa sih pareng-pareng yang ada di dalamnya jangan lupa daik dan informenya channel tolong tampung dan masuk. Karena okay. pemilihan ini belum belum belum belum belum belum belum Tak bagus barang kita lah kawannya. Buka terus. Buk -buk. Ayo nah, ya sabar lagi ya, teman-temannya. Buka terus. Nyop Penyak nyop -penyak nyop ya, tak bagus tak barang kita lakawannya. Nah, hai, hai, hai, Oh, oh hai, Oh hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh my god hai, hai, hai, hai, hai, Okay. guys nah, teman-teman di sini ada pokoknya semua ya untuk nah, komputer ataupun laptop ya di sini ada nah, ini dia wire mic ya ini nah ini nanti akan kita gabungkan ya hai nice. hai Hai saya kurang memaskernya karena ini karton-karton penyok-penyok -karton. ya. Oh, ini pokoknya kanannya. Ini, nah, kamera dan phone, dan ataupun ya. phone ataupun scan Jangan ya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guys, mantap. Oke, ya, teman temannya ya, sing. lagi nih teman ya jangan lupa tonton terus mau <San> oh ini lab sengkatnya lab sengkatnya kita guys teman-teman ini ada semua full set kabel kalian nya ini semua. Oke. Wow. Amazing. full power pop-pop Pop filter ya ini dia menggunakannya ini dia nanti ya oke okay guys kita lihat video saya bisa kasih tahu ya, kalau saya dari satu persatu saya kurang paham ya gimana benda saya jelas situasi ada jelasnya dan saya idealnya dari luar tapi di dalam itu penyok di dalam arah yang bagus bagus. Oke teman-teman.